cek cek halo halo oke guys balik lagi sama gua di channel ladang cuan pastinya tempatnya para para pencari cuan guys ya langsung aja guys ya ini gua kasih pola-pola santuy anjay gua baru mau ngasih pola udah dapat gratisan ini namanya hoki guys ya hoki dua hari sekali kalau gue hokinya enggak seumur hidup guys ya gua dua hari sekali tuh udah pasti hoki guys ya lu mau kayak gimana caranya biar hoki dua kali sekali ya jangan lupa berendam dikali guys ya e -e, begitu pokoknya caranya Oke okay, sebelum kita lanjut ke polanya Mari kita bakar rokok dulu Biasakan kalau dapat skater itu Lu bakar rokok guys Pasti jong, Eh nggak bercanda Biasanya ada isinya kalau lu sambil ngerokok Nikmatin dulu rokok lu Nikmatin dulu skater lu ya Karena gratisan guys ya Lumayan kali 5 guys 3000 kali 5 15 ribu 16 ribu Udah cukup beli somai Satu porsi ya kan Udah cukup guys Beli somai satu porsi Lumayan 16.000 ribu nah ini dapat lagi guys kali dua kena lagi guys nyangkut lumayan kita liatin dulu ya kita liatin dulu masih ada biru guys di sini kuning kah oh enggak gitu enggak mau deh split lu just kena dong ya pinter angkat lagi di atas cincin pinter cincin gua nggak kena coy parah Bang kok lu bisa tahu sih Bang iyalah jelas gua tahu guys ya orang gua cucunya Zeus, makanya lu main-main sini ke channel gua ya main tetap di channel Ladang Cuan guys karena gua tuh cucunya Zeus, jadi gua bisa tahu gua kasih pola-pola pokoknya pola Cuan lah buat tuh namanya juga channel Ladang Cuan dapat cucuan guys main di tempat gua nggak ada kata rugi-rugi nggak -rugi, ada apakah itu kata rugi nggak ada guys ya Oke ini langsung aja gue naikin beta 1200 ya Karena modalnya tuh lah Gue modal 100.000 tadi guys ya Tapi dapat gratisan baru berapa kali spin lumayan Jadi 140.000 Kita udah bisa naik skater di kiri guys Kanan juga tuh kan Aduh Ini tuh hatam guys gue main game ini tuh Tenang aja lu gue kasih pola terbaik ya Terbagus yang pastinya bikin lu cuan cuan cuan guys ya Tenang aja Ini langsung aja kita kasih quick spin 10 kali guys kita lihat dulu nih quick spin. Waduh dapat jackpot Lumayan cuk ini dua ya. uh, 20 24.000 alias 2.400. Ini kita lihat dulu apa isinya guys. Ya di 10 quick spin. Kalau pecahannya jelek atau pecahannya bagus. Nah, itu beda lagi polanya. Nanti gua kasih bakalan di akhir video ini nah ini biasanya kalau pecahan jelek itu gue pasti baik ya kalau bagus itu biasanya gue lanjut pakai turbo tapi karena pecahan jelek langsung aja kita baik kita masuk ke dalam free spinnya guys ini gue beli di 1200 guys berarti 120.000 ya kita lihat jadi berapa nah ini diangkat di atas cincin dan kiri nah cakep uh udah kali 11 guys lumayan ungunya kena Wah oh, habis abang nggak mau pulang lumayan kali 11 berarti 45000 guys ya udah adalah 30 30% nya guys dari harga beli Hai Aduh kali 6 gua lewat sayang-sayang tuh 3 kali 3 eh 3x3 3 tambah 3, 3, 3, 3, 3 nah kuningnya kena merahnya tiut wih banyak guys ya hijaunya tiut iyalah yeah. pinter birunya Yot. Ya cincin dulu baru biru guys. Nah. Angkat di atas jam pasir, di atas makota. Wah, elah gila jago banget gua emang. Tenang aja guys, gua kasih pola-pola terbaik pokoknya yang bikin lu pastinya cuan ya di tempat gua. Lu main ikutin pola gua sudah pasti cuan. Makanya tonton setiap hari video-videonya Ladang Cuan. Tempatnya para pencari cuan cuy. Ini langsung dapat sensasional pertama guys ya, sensasional pertama di konten hari ini di video hari ini ini sensasional pertama dan by spin pertama tadi yang pertama tuh gratisan guys. ini udah profit 50000 masih ada 8 spin dan 23 perkalian bakalan jadi berapa kah kita lihat saja nah loh nah loh mahkota gua mana kurang satu guys itu nggak kena anjay nah dikasih guys biru hijau ijo, ijo ada nggak ya oh Merah dulu Ungu baru hijau guys hijau sayang Aduh hijaunya kurang satu cok Nyangkut di kiri Tapi ini sensasional kedua cuy Langsung dikasih sensasional kedua 88000 Berarti jadi 250000 Lu mayan Daripada lu Manyun ya kan Gila-gila lu nih pola cuan guys ya Lu pokoknya harus mainlah di tempat gua Pokoknya lu tonton aja setiap hari video gua Gua pasti bawain pola-pola cuan Buat lu orang semua Tenang aja guys ya Gua pasti kasih lu orang Pola-pola cuan Gak mungkin gua kasih pola rungkat Gak mungkin Tenang aja <tuh> 266.000 ribu Lumayan lah ya guys Udah 266 ribu nih Petir Aduh gak kena kali 6 Kali gope kayak gitu guys ya Ini lu biasain kalau abis bayi itu langsung Spin spin manja dulu, spin spin manja ya, manual aja, manual, manual spin spin manja ya, 4-10 kali lah mungkin, 4-10 kali tergantung lu sih, maunya berapa kali sebenarnya. Itu cuma buat ngacak-ngacak pola, nanti lu bakalan tahu, nanti lu bakalan tahu sendiri lah gimana tuh bedanya pola-pola itu, nanti dengan sendirinya lu bakal tahu guys. Kenapa nggak gue jelasin? Kalau gue jelasin ntar lu nggak perlu cari tahu dong, lu langsung tahu semuanya, setidaknya lu ada belajarnya di tempat gua gitu biar lu juga enggak bosan-bosan datang ke sini ya enggak guys itu namanya teknik marketing guys gua kasih tahu itu teknik marketing ini udah gua taikin beta di 2400 guys ya ini kayaknya bakalan gua beli sih ini kalau sampai 240.000 gak dapet skater gratis tinggal 3 speednya 2 spin lagi lah ya dikiri skater kurang satu cuy Kurang satu, cok. Ya, udah kita bayar aja 240.000 ribu Ini namanya Alin untuk semesta, ya guys. Ya, Alin untuk semesta. Jangan khawatir, di sini gua Alin nggak mungkin gua kasih tempat Alin yang rungkat, guys. Ya, karena gua tahu ini udah pasti profit. Kenapa, Bang? kalau tahu ya, gua tahu lah orang gua cucunya. Kapan lagi ya, kan, main ke tempat cucunya Zeus, guys. Ya, di sini doang, di tempatnya ladang Juan langsung kali 25 yang nyangkut cuk mau meledak berapa banyak kali ini us, gua tanya, kong, lu mau ngasih gua berapa banyak kong? Makota di kanan, iya lah. hijau uh, kena biru mana? Iya ada kuningnya dong san, iya elah, cawan udah pasti, Yut iya, yeah. terima kasih. Terima gak sih? Wah, 211.000 langsung sensasional ketiga di video ini Gila-gila loh Gila-gila loh Gila-gila loh Sensalrus Ya gak guys ya? Masih ada 8 spin lagi cuy Santuy Kalian udah 28 8 spin ya, 500, 600, 700 ribu mah Gak mana sih harusnya ya? Oh, 6 spin lagi cuy Tinggal 6 spin lagi cuy Wih, mahkotanya angkat dong Jangan malu-maluin gue Biru dulu Biru Biru biru Anjir Gak kena cu Ah makota gue sayang-sayang anjing Nah ini jam pasir boleh lah Ini jam pasir boleh lah Di atas mahkota jam pasir Wah oh, jam pasir di atas merah Di atas makota tuh Di atas merah anjay lumayan coy ya Biru merahnya mana Ungunya mana Ioi Ungunya mana Iya lah pinter banget Kuningnya Yah kurang atuh kuning gue Kuning kena Cawan kena diangkat lagi anjing ya kan guys gue bilang apa 500 600 700 ribu nggak bakal kemana coy ini sensasional yang keempat 400 ribu gila gila gila gila gacor parah guys ya bukan kaleng-kaleng ini bukan kaleng-kaleng ini namanya guys ya pokoknya pola-pola cuan adanya cuma di ladang cuan guys langsung aja tonton terus video-video selanjutnya di channel ladang cuan bersama gua pastinya oke okay? kalau udah cuan waktunya kita WD guys jadi habis sini ini kita WD lari ya enggak guys modal 100.000 jadi 700.000 Siapa yang nggak mau maulah gila- gila lu. 600.000 cuman modal main ya elah, nggak nyampe 20 menit pencet pencet pencet-pencet dapat 600.000 Aduh senangnya dalam hati kalau menang main jealous Pokoknya indah, nikmat bener dah. Iyalah ini, apalagi ini jam pasti udah pasti. Angkatannya di ya bentar terbucarin dulu guys. Belum ada tatakanan nih. Wah belum ada di kanan mahkota guys. Tuh, aduh. Oke, okay, tujuh ribu. Oke, okay, gue pamit undur diri guys. Ya, next time konten selanjutnya. Bye bye.